pada kata ikat namanya mudah-mudahan menjadi am yang berkah sama itu kiwa samaina kila bhismika mau di depannya wali bibi nepali alfatiah tadi seperti mawon ka untuk meninggal bakawa awak baco salamku iko de untuk nambah kokak tu awaklah watanajo di babi jadi nama ndo iko bapaknya batumbuk nampak ko ka tu kita menikmati yang ya, mana lah. jauh di jokowi awak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagaimana imbawan dari Tuan rumah tadi bahwa misalnya awak per undang awak yang bertanggung tadi ah, menyampaikan akitah, yang kedua memberi nama memberi nama anak Nipali atau Tujuh Arif mudah-mudahan dengan nama ini mudah-mudahan anak Nipali menjadi anak yang soleha berguna bagi agama nusabang, dan bangsa terutama bagi orang tua kata ikat namanya mudah-mudahan menjadi nama yang berkah sama itu kiwa sama inakillah Bismika mau di depannya walibil kunipali Al Fatihah Alhamdulillahi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 wastadiru faidun mumtati jami وَاسْتَمْنِعُ لَهَا تَعَالَى رِقْوَانِي كُسُلْ إِنْ شَرَتْ تَطْمَئِنُّ رَضًا نَبَوِيًّا وَيَمُصُّ lawfata walfata Terima kasih. Ya yeah. wow. terima Mời Oh wow. a rumah apa